Sekarang hangat diperbincangkan karena kemarin guys ya sedih banget istilahnya Indonesia kalah ya main bola dengan Malaysia guys 5-1 Dan itu sedih banget sih sampai saya tuh komen di videonya Cak Lonjong sampai nangis dan gimana ya saya lihat juga Bang Toha ataupun Mas Toha juga istilahnya orang-orang sana yang nonton juga kayak sedih gitu guys ya Allah Memang betul lah dalam permainan itu ada kalah dan menangnya seperti itu. Tapi kita harus memang betul-betul ya kan profesional. Jangan sampai istilahnya ya dengan kekalahan kita tidak terima, dengan kemenangan kita menyombongkan diri ya. Intinya adalah kalah menang itu adalah permainan seperti itu. Jadi kita harus sportif macam tuh guys. Nah, di sini ada sebuah daripada teman-teman sekalian mengenai sepak bola ini ya. Ah, tumben ya. Oke, okay, di sini ada bangga campur haru: media, Malaysia, Kagumi, pemain timnas Indonesia, dan Malaysia yang saling respect, guys. Wow, keren banget ini, ya! Pasti di setiap ada uh, pertandingan ada sebuah hal kebaikan-kebaikan yang dapat kita ambil pastinya seperti itu Nah ini dari channel Liga Timnas guys Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Langsung saja saya sudah penasaran bagaimana istilahnya yang dilakukan oleh pemain Malaysia dan juga Indonesia Apa yang terjadi sebenarnya guys Jom kita tengok videonya Mereka itu rival abadi Tapi mereka saling respect okay. Saling menghargai satu sama lain mereka terlihat seperti saudara Oke okay. Oh my God ya Allah sampai segidinya guys Wow asli loh kayak sahabatan kayak temenan udah lama banget teman baik sahabat baik seperti ini ini Allahu akbar ini yang yang menyejukkan hati lo guys bener loh saya ya Allah Langsung saya astagfirullahaladzim ya Allah Keren banget Masya Allah Tuh guys ya Allah seneng banget ya Kayak persahabatannya erat banget Kayak saudaraan ya Allah Terbaik memang ini yang, yang apa ya Membuat kita itu sejuk memandangnya Daripada istilahnya komentar-komentar Netizen ya kan yang gak jelas Gitu kan Nah di sini pemain bola loh guys Antara timnas Indonesia dan juga timnas Malaysia seperti itu Dan mereka seperti ini Berjumpa tuh lepa... ah! ah Ya Allah Seronok sangat guys sejuk hati saya Memandang macam ini ya keren banget, Jangan lupa guys subscribe timnas. Ya laga like ya Malaysia adalah ya, pemain Indonesia dan Malaysia yang saling respect. Wow. Walaupun mereka musuh bebuyutan, tapi mereka seperti saudara. Yep. Mereka saling respect dan menghargai satu sama lain dan tidak saling sombong dan merendahkan. Rerawan timnas Indonesia U-17 oh, ini, ini juga dipeluk, loh, guys. Yang sini tadi coba kita lihat ya. Indonesia U-17 nah, melawan Malaysia pada pekan guys. pamungkas Grup B Kualifikasi Piala Asia U-17 2023. Wow. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Minggu, 9 Oktober 2022, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan berjalan sengit sejak menit pertama. Akan tetapi, Garuda Asia justru kalah telak 1-5 dari Malaysia. Yeah. Alhasil, Timnas Indonesia U-17 finish sebagai runner-up grup B. Untuk lolos ke Piala Asia U-17 2023, mm. Timnas Indonesia U-17 berharap lolos melalui jalur 6 runner-up terbaik. Okay. Menang 5-1, pemain Malaysia tetap respect pada skuad Timnas U-16. Malaysia Allah. U-16 sukses melibas timnas U-16 Indonesia dengan skor telak 5-1 pada minggu 9 Oktober di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, dalam pertandingan prapial Asia U-17. Kendati menang besar, pemain Malaysia, Muhammad Anjas Mirza, tetap respek kepada tim Indonesia. Muhammad Anjas Mirza mengakui bahwa pertandingan melawan Indonesia tidak mudah. Ia menghormati para pemain Indonesia seusai pertandingan. Tim Indonesia ini, mereka tentu tak senang kami kalahkan. Betul. Pertandingan tadi juga cukup sulit buat kami. Saya respect ke tim Indonesia, kata Muhammad Anjas Mirza dalam konferensi pers usai laga. Kemenangan atas Indonesia membuat Malaysia finish di posisi teratas grup B dan otomatis yeah. lolos ke putaran final Piala Asia U-17. Di sisi lain, langkah Indonesia harus terhenti karena gagal menjadi runner-up terbaik. Sementara itu, pelatih Malaysia U-16, Osmera bin Omaro, juga melontarkan pujian kepada Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki pemain-pemain yang berkualitas. Dari segi permainan, kami sudah menunggu lama saat ini di mana semua yang kami lakukan membuahkan hasil, kata Osmera bin Omaro. Saya ucapkan ke Indonesia, mereka adalah satu pasukan yang sangat wow. Mereka sangat bagus, mungkin hari ini nasibnya kurang baik. Tapi saya harus memuji mereka, dirinya menambahkan. Semoga suka dengan video ini. Dan jangan lupa subscribe. Oke okay guys, sudah selesai videonya. Dan itulah tadi ya. Bangga, campur haru. Kayak gimana ya kalau kita melihat istilahnya persahabatan. Macam persahabatan mereka itu kayak erat banget. Dan Masya Allah ya respect kepada pemain uh, Indonesia seperti itu. Pemain Malaysia yang respect kepada pemain Indonesia seperti itu guys. Dan itu membuat kita tuh yang memandangnya itu sejuk hatinya gitu. Sampai terharu gitu loh guys ya Allah. Allahu akbar. Ya, keren banget, asli keren banget, guys. Coba kita melihat komentar-komentar netizen di sini ya, guys ya. Rasanya sejuk, hati ini melihat kelembutan hati pemain Malaysia, salut dan bangga sekali karena sepak bola adalah permainan kalah menang biasa. Betul ya, untuk anak bangsaku Malaysia, jagalah sikap dan adabmu di mana kamu berada dan dalam keadaan apapun. Kamu lalui, ingatlah kita sudah dididik sejak kecil dari rumah untuk menjaga sikap dan adab, serta di tengah berlebih-lebihan dalam semua perkara. Keren banget sih, guys! Asli komentarnya ya Allah. Inilah sikap asli rakyat Malaysia bersikap profesional dalam berolahraga, tidak pernah uh, taksub kepada sepak bola. selama buat Malaysia, kalian luar biasa. Kami berharap kalian berprestasi lebih tinggi di putaran final nanti. Ini yang, yang komen orang Indonesia guys Banyak yang mendoakan juga ya kan Kita juga bangga negara jiran kita Istilahnya masuk seperti itu ya kan Nanti ya putaran finalnya nanti ini bakalan seru lagi ya Seperti itu teman-teman Kalah menang itu biasa dalam olahraga Kita tetap bersaudara Selamat untuk Malaysia Tetap semangat untuk Garuda Muda Selamat buat Malaysia telah beri Pelajaran berharga buat Timnas Salam serumpun betul guys ya Selamat buat Timnas Malaysia Dan buat Garuda muda jangan putus asa Ayo bangkit kami tidak akan Pernah tinggalkan kalian Timnas tetap di hati forever Betul guys ya Oke Dan banyak sekali ya komentar-komentar Daripada netizen Indonesia Dan juga Malaysia yang tetap Menyemangati Timnas Malaysia Dan juga Indonesia guys Indah sekali sampai bertemu di perlawanan yang lain dan tetap semangat Buat kedua timnas Oke Indonesia Malaysia Kualiti pemain Indonesia memang bagus Cuma taktikal dan rezeki Berpihak kepada kami Insya Allah kita akan jumpa lagi di perlawanan Seterusnya tetap semangat Betul selamat buat saudaraku Malaysia kalian memang lebih baik uh, Kali ini Indonesiaku mesti banyak belajar Banyak belajar dari yang lebih hebat Betul ya guys ya kita memang harus mengakui bahwasannya rezeki itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala ya kan Jadi apa-apa pun yang kita usahakan kalau sudah takdir Allah subhanahu wa ta'ala berpihak kepada semua itu Maka kita harus pasrah, yang penting kita sudah berusaha yang terbaik Dan tetap kita harus semangati timnas kita, timnas Indonesia ya agar supaya tidak putus asa kita masih banyak, istilahnya, waktu banyak, kesempatan banyak, waktu untuk belajar, untuk menjadi lebih baik lagi. Saya yakin, nas Indonesia akan menjadi yang terbaik nantinya. Oke, okay guys, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai, dan buat teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah request. Dan gimana menurut teman-teman sekalian ya, dengan kejadian ini ya? Kan, gimana perasaan teman-teman sekalian ketika istilahnya pemain Malaysia ya? Kan, respect kepada pemain Indonesia dan macam. Allahuakbar Macam sahabat yang sudah dekat banget guys Terharu guys Asli dan bangga gitu Ternyata mereka istilahnya memberikan contoh baik kepada kita Jangan selalu bergaduh meskipun pertandingan kalah dan menang Tetapi kita tetap saudara Seperti itu kan pesannya Oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Silahkan komen sebanyak-banyaknya Gimana menurut teman-teman sekalian di video kali ini Oke jumpa lagi di video selanjutnya Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Liga Timnas dan juga Camujib Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh